Nah, sahabat, ini dia cara merekam layar Full HD di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara merekam layar Full HD di HP Infinix, langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Play PlayStore, ya guys. Ya, baik sahabat, jika sudah terbuka aplikasi PlayStore-nya, kemudian kamu cari saja aplikasi yang bernama perekam layar. Di sini ada developernya, yaitu Kimchi 929, ya guys. Ya, kamu download aja aplikasi perekam layar ini, dan jika sudah di-download, langsung aja kita buka aplikasinya, guys baik jika sudah terbuka kemudian langkah selanjutnya kita setting aplikasinya guys ya untuk merekam layar full HD. Nah kita scroll ke bawah guys di sini guys di sini ada ukuran layar kita pilih yang ini saja guys ya 1640 kali 720 untuk full HD ya guys ya. Kemudian kita scroll ke bawah di sini ada pengelola video guys pengelola video kita pakai yang h 264 aja guys ya. Kemudian di sini ada bit audio. Bit rate-nya kita pilih yang 128 aja guys ya. Kemudian di sini ada tingkat simple audio, kita pilih yang paling bawah aja sini guys ya. Kemudian untuk saluran-saluran audio, kita pilih yang stereo ya guys ya, agar tambah jos lagi audionya, guys. Nah, di sini ada sumber suara, guys ya. Di sini ada sumber suara, kamu ingin menggunakan mic atau tanpa prosesor atau performa suara. Dan di sini juga ter terdapat uh, fitur yaitu suara internal guys ya untuk bagi kamu yang suka merekam game-game ya guys ya kita pilih suara internal guys ya. Jika kamu ingin menggunakan mic, kamu tinggal pilih yang mic ya guys ya. Di sini saya ingin menggunakan suara internal saja guys. Nah, di sini untuk encoder audio guys ya kita pilih yang AC saja guys ya supaya lebih tinggi guys ya. Nah, di sini juga oh iya gue, gue lu pakai kita scroll ke atas lagi guys ya guys. Di sini ada bitrate guys ya. Ini bitrate ini mempengaruhi kualitas video nih guys ya. Di sini ada satu Mbps dan ada juga di sini sampai 18 Mbps ya guys ya. Semakin tinggi bitrate-nya, maka semakin bagus pula uh, kualitas videonya guys ya. Jika ingin memilih uh, untuk full HD kamu bisa memilih 18 atau 16, 15 sampai 12 ya guys ya, itu untuk full HD nya guys ya. Di sini saya memakai 12 Mbps saja guys ya, untuk mengirit memori saya guys ya. Untuk merekam layarnya guys ya, kamu tekan yang ini nih guys ya, tombol yang ini guys. Nah, maka zat otomatis Di sini ada pilihan menu, yang sebelah sini untuk merekam layar guys, ya. yang ini untuk Uh, merekam audio saja, guys. Yang ini untuk screenshot dan yang ini settingan. Yang ini untuk close, guys. Untuk merekam layarnya kita tekan yang ini aja, guys ya. Yang mulai sekarang, guys. Untuk merekam layarnya, guys. Nah, disini ada titikannya. dari 3 sampai satu, ya, guys. Ya, maka secara otomatis uh, pnv ini ya sedang merekam layar full hd-nya, guys. Ya, di sini ada jeda berhenti. Ada gambar kamera kita klik berhenti saja di sini untuk menstop uh, rekamannya, ya, guys ya. Kita lihat hasilnya, guys. Ya, Cus. nah, ini dia hasil yang tadi, guys. Ya, hasil rekaman yang tadi, guys. Udah jernih banget nih, cuy. Ya, mantap sekali, guys. Nah, sahabat, itu dia cara merekam layar Full HD di HP Infinix Hot 9T atau HP Infinix yang lainnya juga bisa, guys. ya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 Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.